Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Jangan lupa, Anda setiap kali jangan lupa persiapkan tetesan MSDM (Air Mineral MSTM ya, agar kita terhindar dari segala penyakit. Di antaranya yaitu penyakit stroke. Kolesterol, kencing manis Asam urat Jantung Paru-paru Kanker dan lain-lain sebagainya Insya Allah dengan NSTM Kita akan dibantu untuk penyembuhan juga NSTM sangat berarti bagi tubuh kita Dan sangat dibutuhkan bagi tubuh kita Bagi kita kopi Jangan lupa dadaskan NSTM Seperti ini ya Satu dua tiga empat lima dengan NSTN kita hidup sehat NSTN mantap